Halo selamat datang di channel Kir TV Kali ini gua bakal explore ya Explore lagi tempat-tempat Tempat-tempat nongkrong eh maaf Guys, kita mau masuk ke dalam rumah sakitnya. Jalannya agak susah, soalnya ada rumput-rumputnya di eh, sini. It. Sini pecah. Itu itu ya rumah sakitnya. Iya iya pecah. Aku nggak takut apa-apa, semuanya ulo. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. <laughs> Ameh-ameh tuh aku suka amah tuh. Assalamualaikum. oh teman-teman, kita sudah sampai di sisi selatan dari sampahkit ini. Ini kita yang selatan ya, guys. Tunggu Frank. Franky, Franky, Franky. Assalamualaikum. Permisi ya, Bintuhan. Assalamualaikum. Hei, ini kamu tidak Ditutup ya teman-teman kayaknya Loh, Tuh siapin. Ditutup bud Gak penang. bisa iki Dilihat selatan sih bener Pelayanan Urang mati lagi, lagi. Assalamualaikum Kayak gini ya teman-teman Coba kayaknya nggak bisa masuk soalnya Di, di... Wah kat sini coba Assalamualaikum ini apa ngapaan ya? Wah oh. ya Assalamualaikum Oh, Wohi Berdoa. Assalamualaikum. Ini Mama Roso. gini ya, teman-teman. Berdoa putri. Assalamualaikum. Kayak gini ya, teman-teman. Maaf ya, teman-teman, kita explore-nya di siang hari dikarenakan cuacanya agak mendukung. Kalau malam di sini hujan. Jadi ini kayak ruangan-ruangan gitu. kayak gitu. Ini kayak lab kayak gitu, teman-teman Lab. Cepakah? Oh, anak, -anak saja. Oh, juga. Anak -anak saja. Kayak tempat administrasi. Kaya gitu. Nah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ada suara air. Kayak gini ya, teman-teman. Kayak gini, ruangannya ini ruang si air Itu di bawah. Di bawah, oh ini ruang nah, depan. Ini oh, jalan, di situ ada tangganya. Jalan ke bawah, ada tangganya. Oke, coba ke bawah ya, teman-teman. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Ya kayak gini teman-teman Beran kayak sampah gitu Assalamualaikum Amin Oh itu ada mobil teman-teman Ini tuh mobil Oh ini mobil Oh Ini oh ini yang di bawah, teman-teman, tahu sih, ini. Ini ruangan apa? Aku gak tau juga, kayak suara air. Air no, saya sering lo Gimana? sih? Gak ngerti aku. Gak aja teman sih? Gak suara oke sih? Nit, nit. Oke kita balik aja teman-teman Kita masuk ke ini ya Oke teman-teman e, Apa ini? Oh dilarang di masuk. masuk Oke kita baliknya Balik lagi teman-teman Dilarang masuk tadi tulisannya ini nah, teman-teman, kita mau tewek, mau serus, nah, sumpah serus, ini siang tapi kita itu kayak, ya Allah Kayak apa, bener-bener rasain betapa siang aja udah kayak gini, uh, ini tuh hmm. Serus, ini, oke ini kita balik lagi, okay. lewat jalan, oh. Bismillah. ini, semua, ini semua teman -teman. assalamualaikum ini, oh, ini sumur yang ya, yang itu pokoknya nanti seharusnya berempat cuma yang dua nggak bisa ikut Oke. Aku nggak takut apa-apa, guys. Cuman takut satu kalau ada ular atau binatang-binatang yang sebenarnya apa ya? Gak ini gak mungkin ini mungkin karena sugesti kita aja kali oh, ya mungkin. Sugesti. sugesti mungkin jadi pikirannya udah ke gitu. Jadi pikirannya sudah negatif. Jadi ke situ juga kita kayak negatif gitu. <tuk> oke, <ini> oke, tenang. <tuk> oke, ini oke. vlog kita ngeksplor uh, eh rumah sakit eh puluh gigi rumah sakit mardi walu yoblitar ya uh, mardi walu yoblitar uh. oke okay. luar biasa teman-teman okay. kalian ya, uh. yang, oh, iya. yang sebelah sana belum yang sebelah sana belum oke okay. guys itu gak mau ikut itu gak mau ikut gak tau eh eh eh okay. oh Oke, oke, ini apa? Ini, apa. ini... masih berubah oh, banget, seru ya? Oke, kita tempat Kak tempat-tempat apa? Tempat-tempat, tempat-tempat, tempat-tempat, Hai Mas Riko oh, sana sampah cuy Oh, ga jelas guys <tuk> Ini anu ya, ya, Tangan tempat ibu kan? Aku ngapu loh baik Mas kok berani mbak juga di sini? Mas, rawani anak, masalah wow, yes. oh, oh. oh. oh. oh, kiau, okay. lewat sini, oke, apa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 Komen dan share, jangan lupa. Uh... <laughs>